Jika ku sedari hatimu, tak ingin aku menjadi sih, oh diriku, aku kuat ini, hanya bisa. Kau pilih ke luar ini Seperti yang pernah terjauh berdua ha, Perihati hatiku Biar ku bawa ke ini Kau membagi cinta, kata -kata. kau orang mungkin kau berdoa. Hati cinta yang tulus dalam hatiku, dialah yang Bagi cinta, malam kini romah hati, cinta yang penuh dalam hatiku. Biarlah engkau kembali.